Back to my channel, kembali lagi di video aku. Jadi, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan tutorial makeup untuk pemula. Nah, jadi untuk kalian yang baru belajar makeup dari yang nol banget, jadi video kali ini adalah solusi yang tepat banget untuk kalian yang baru belajar makeup. Oke, okay. untuk look kali ini tuh natural tentunya, dan simple banget. Terus, kalian... Bisa dapetin makeup-makeupnya ini uh, Dengan mudah Dan harganya lumayan murah gitu Jadi untuk kalian yang udah penasaran banget Di video kali ini Jangan lupa untuk kalian Kasih dong like-nya atau jempolnya Ke video aku ini Terus kalian tombol subscribe-nya Jangan lupa diklik Dan nyalain juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan kalian follow juga Instagram aku di disini yang lupa stay tune terus Jadi aku di sini enggak pakai moisturizer soalnya di BB cream ini udah mengandung moisturizer. Jadi aku enggak bakalan pakai moisturizer dulu lagi. Dan di sini aku cuman pakai BB cream dari Pixy aja. Aku teman-teman, jadi kalian bisa banget. Contoh cara aku pakai BB creamnya atau foundation yang kalian punya, dan caranya itu cuman di total-totolan gini doang, semua muka. Terus jangan digeser ya teman-teman, soalnya hasilnya itu beda banget sama yang di total-totolan doang. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah pakai fond foundation. Jadi di sini aku udah pakai BB cream dari Pixy-nya dan selanjutnya kita bakalan beralih ke bagian mata yaitu eyeshadow. Jadi di sini kita bakalan pakai ini. Tada. <laughs> yang kataku warnanya cantik-cantik banget dan ini emang beneran cantik warnanya. Jadi cocok banget untuk kalian yang pemula, oke? Okay? Jadi pertama-tama aku bakalan pakai yang warna ini. Ini tuh warnanya coklat muda gitu. Aku ambil pakai tangan aja. Langsung deh. Nah, kan warnanya emang senatural itu. Kayak enggak pakai eyeshadow sama sekali padahal ini udah pakai-pakai <laughs> udah pakai shadow maksudnya <laughs> kedua aku pakai yang <laughs> aku pakai warna yang coklat tua yang ini untuk di bagian ujung-ujung mata di sini bagian sini maksudnya dari tengah ke ujung kita Nah kan jadinya kayak gini Wow Menurut aku ini bagus banget karena natural Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari Atau bisa juga dipakai untuk jalan-jalan yang ingin look makeupnya itu natural Dan ini cocok banget untuk kalian Oke okay? Lalu kita beralih ke bagian pipi yaitu blush on dan di sini aku bakalan pakai blush on dari lip cream Implora ini. Soalnya aku di sini pakai warna yang nomor satu dusty nude. Jadi kayak gini dulu untuk lip cream yang dijadiin sebagai blush on agar warnanya ketika udah dioles ke pipi itu warnanya jadi lebih soft atau natural, di blend. Terus yang ini langsung aja kesini. Nah, jadi kenapa aku milih warnanya itu nude agar kesan wajah kita kelihatan lebih muda gitu. Wow. Kalau warnanya itu agak ke terlalu apa namanya? terlalu nampak atau terlalu medok apa? <tentang bahasanya> terlalu ngejreng gitu. Kalian bisa tambahin foundation atau kita tap ulang si sisa dari BB cream atau foundation yang kalian punya di rumah, oke? Okay? beres terus kita lanjut ke bagian bibir yaitu lip cream atau lipstick terserah kalian intinya kalau kalian enggak mau beli kalian bisa pakai punya mama kalian huh? kalau mama kalian ngasih atau kalian bisa beli karena ini harganya juga murah banget kalau nggak salah aku belinya cuma 25.000 doang lip dan krimnya sama kayak tadi implora yang nomor satu maskara dulu ya. Oke. Okay. Ini aku pakai penjepit bulu mata. Saya si maskara dari Maybelline ini udah bisa membuat bulu mata kita bervolume ke atas atau mengangkat bulu mata kita ke atas. Jadi maskarnya dan ini adalah final looknya. Oke teman-teman jadilah ini, jadilah ini. <tuh> ini adalah hasilnya. Kalian bisa lihat. Oke teman-teman, gimana menurut kalian hasilnya? Kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa coba sendiri di rumah. Gimana hasilnya menurut kalian? Kalau kalian Uh, praktekin di rumah sendiri. Jangan semoga video ini bermanfaat. Jangan klik juga tombol subscribe-nya di bawah ini yang berwarna merah dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan kalian komen juga di bawah tentang video aku ini. Terus kalian share juga ya video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye girl.